Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Alam dan Makhluk. Oke, sebagaimana biasanya kita akan membahas tentang alam makhluk. Di sini kita akan membahas tentang alam jin. Kita membahas tentang makhluk Allah yang satu ini ditembah beberapa keliruan pemahaman yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada sebagian masyarakat salah paham dengan keliruan dalam menyikapi tentang jin ini, jin tertutup dari pandangan manusia Ingatlah ketahui bahasannya. jin tertutup dari pandangan manusia, tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia perlu kita ketahui, jin berbeda di alam yang berbeda bukan di alam manusia dan alam malaikat, jadi jin itu berbeda alam tidak sama seperti alam kita atau alam malaikat kita berbeda-beda tempat seperti kita di dunia ini berbeda-beda tempat seperti malaikat juga berbeda tempat jin dinamakan jin karena mereka tertutup dari pandangan manusia jin karena dinamakan begitu karena mereka tertutup dari pandangan manusia tidak bisa dilihat oleh manusia ya Ibnu Adil mengatakan jin disebut jin karena mereka menjauh dari titik, titik tertutup dari tendangan manusia yang artinya sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan sesuatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka Quran Surat Al-Aqraf ayat 27 jadi jin itu bisa melihat kita atau tempat kita tapi sebaliknya kita tidak bisa melihat di mana tempat jin atau fisik jin itu secara nyata jin diciptakan dari api. Kita udah saatnya jin diciptakan dari api ya. Firman Allah yang artinya dan aku ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Tapi bahwasannya jin sebelum diciptakannya Adam, jin sudah diciptakan dari api yang sangat panas ya. Bentuk fisik jin bagaimana bentuk fisik jin Kita Selidiki dulu tentang fisik jin ini. Kita tidak bisa memastikan bentuk fisik jin kecuali berdasarkan dalil-dalil menyebutkan bahwa jin memiliki kolbun, atau jantung, atau hati. Jadi, jin itu memiliki kolbun atau jantung, ya, sama seperti manusia memiliki kolbun dan jantung kolubun. Sebagaimana di sibuk dalam ayat Yang artinya Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isinya nilakah jahannam dari jin dan manusia Mereka mempunyai hati Tetapi tidak dipergunakan Untuk memahami ayat-ayat Allah Dan mereka mempunyai Mata Tetapi tidak dipergunakan Untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Dan mereka mempunyai telinga Tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak bahkan mereka lebih sesat lagi mereka itu orang-orang yang lalai. Quran Surat al aqraf ayat 179. Jadi di sini kita kita bahasannya jin itu memiliki kalaupun juga atau jantung seperti sama seperti manusia memiliki mata, telinga, mereka juga hidup, mereka juga makan. Tapi mereka beda seperti kita, mereka halus sedangkan kita kasar Karena kita berbeda penciptaan Kita dari tanah, mereka dari api yang sangat panas Beberapa sebutan untuk jin dalam bahasa Arab Ini beberapa sebutan jin dalam bahasa Arab yang Untuk jin murni, maka disebut jinni Jadi untuk jin-jin yang murni itu disebut jinni untuk yang tinggal bersama manusia disebut amir. Jin yang mengganggu anak kecil disebut arwah ya. Jadi jin-jin yang mengganggu gangguan anak, anak kecil itu adalah jin arwah ya. Yang keempat yang jahat yang sering mengganggu adalah setan. Jadi yang sering-sering mengganggu seperti yang kita seperti untuk sholat, untuk ibadah, itu adalah syaitan jin yang kelima yang lebih jahat lagi adalah ma'rid ma'rid ya. yang keenam adalah yang paling jahat dan begitu garang adalah ifrit jadi yang paling garang adalah jin adalah jin ifrit disebut dalam hadis tetap perani dan al-hakim dengan sanad shu'ahih jin itu ada kelompok, dari jin-jin itu mempunyai kelompok-kelompok seperti manusia kan memiliki negara-negara atau -negara. berbeda-beda-beda tapi, tapi tetap satu, tetap manusia juga Deka, seperti jin, mempunyai kelompok-kelompok yang pertama, jin yang terbang di A, udara jadi ada jin-jin yang terbang di udara jin yang kedua jin yang berbentuk ular dan anjing jadi ada juga jin-jin itu berbentuk ular dan anjing jadi hati-hati kita soalnya kalau kita di, hadap, di, hadap, di hutan terus kita lihat ular itu hati-hati karena kita belum tahu atau itu jin atau itu memang memang benar ular karena jin bisa menjelma menjadi ular juga bahkan bisa menjelma, mempilih kan diri mereka seperti fisik mereka kepada manusia, tapi cuma diperlihatkannya untuk satu, -satu orang ya, untuk kita masih sendiri. Yang ketiga, jin yang lepas dan berjalan. Jadi ada juga yang jin yang berlepas berjalan seperti kita manusia. Itulah pendapat saya tentang jin ini. Sekianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.